Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam channel kami Wongdesol Lamanan Oke sobat telur Ke video kali ini kita akan Memberitahukan Cara membuat minuman Yang sangat Sehat dan sangat bermanfaat bagi kesehatan Adapun minuman ini cuma kita menggunakan tiga bahan saja yaitu satu, kunyit dan yang kedua daun sirih dan yang tiga hanya asam. Adapun manfaat dari kunyit tersebut, Kunyit mengandung senyawa yang berkhasiat obat alami yang disebut kurkuminoid yang terdiri dari kurkumin <tuh> dan desmetoksikumin dan bisdesmetiskurkumin dan masih banyak lagi zat-zat yang lainnya. Adapun dengan daun sirih, daun sirih ini mengandung protein Iodin, sodium, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, asam nikotinat, flavonoid, fenol, tanin, saponin, polifenolat, dan minyak asetsi. Oke, sobat telur, adapun manfaat untuk minuman ini cukup sangat bagus untuk menetralisir uh, racun yang ada dalam tubuh kita. Tapi yang paling bermanfaat untuk minuman ini, yang paling manfaat sekali ialah untuk mengurangi ketergantungan obat-obatan yang terlarang, yang dilarang oleh pemerintah hanya dengan menggunakan minuman ini. Oke, tanpa panjang lebar Bagaimanakah cara membuat minuman ini, simak terus video kami. Oke oke okay, sobat telur, ini caranya pertama-tama kita akan masukkan buah kunyitnya ke dalam wadah untuk kita blender lalu semua bahan kita masukkan termasuk juga asamnya, lalu jangan lupa kita kasih air nah, kira-kira seperti ini lalu kita pasang tutupnya kira-kira seperti ini lalu kita akan memblendernya oke kira-kira seperti ini sobat telur kita tidak perlu halus-halus juga tidak masalah karena ini kita akan rebus terlebih dahulu. Setelah kita blender, lalu kita tuangkan ke dalam uh, panci untuk kita rebus terlebih dahulu. Setelah itu, kita bersihkan, kita tambahkan air. Nah, kita tambahkan air kira-kira tiga -kira gelas, cukup untuk... Merebusnya, setelah itu kita akan merebusnya. Nah, seperti inilah kira-kira setelah kita rebus dan mendidih, lalu kita saring. Nah, setelah itu kita siap untuk meminumnya, tapi dinginkan terlebih dahulu. Sebelum kita minum, nah, minuman ini cukup bagus untuk dikonsumsi setiap hari. Seperti inilah minuman yang kami maksud, karena dalam minuman ini terdapat banyak kandungan vitamin dan zat-zat yang cukup baik untuk kesehatan tubuh. Adapun manfaat yang paling utama ialah: minuman ini bisa mengurangi ketergantungan manusia pada obat-obatan terlarang seperti yang seperti sekarang ini yang cukup melanda mendominan di seluruh Indonesia. Maka langkah baiknya kita mengkonsumsi minuman seperti ini hanya dengan menggunakan tiga bahan yang alami asli dari tumbuh-tumbuhan untuk mengurangi ketergantungan kita pada obat-obatan terlarang yang sekarang lagi marak di negara kita ini oke sobat dulur, semoga bermanfaat video kali ini terus dukung channel kami agar kami tetap semangat untuk memberi cara dan memberi tip-tip tumbuhan yang bermanfaat bagi kesehatan oke tanpa panjang lebar mohon maaf bila ada kata-kata yang Salah atau kurang uh, Berkenan Dalam hati Teman-teman Kami hanyalah manusia biasa Kami bukan Tuhan yang bisa menyembuhkan Semua penyakit Tapi kita hanyalah berusaha Untuk mencari obat-obatan Yang Diberikan oleh Tuhan Berupa tumbuh-tumbuhan Oke nantikan video kami selanjutnya <tuh> Jagalah kesehatan teruslah berolahraga, olahraga yang paling sehat itu adalah sholat <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa